Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman Pakai JNE kita sudah sampai Ini paket tripod ya Paket tripod untuk HP Atau bisa juga untuk ngepluk Untuk harganya di sini Plus ongkir daerah Sumatera Bisa dilihat harganya sekitaran 38 ribu ya teman-teman ya Bagi yang teman-teman mau beli atau mau pesan tripod yang kayak gini bisa pesan di shopee banyak kok tripod yang model kayak gini hmm, oke okay, kita unboxing dulu ya hmm, berhubung saya belum punya tripod dan ini tripod kita kita jeda dulu oke okay, teman-teman sekarang udah terbuka nih kartusnya ini dia tripod yang kita pesan teman-teman ini tripod hp bisa untuk kamera GoPro juga bisa temen-temen ya. Nih, ini saya baru beli nih, baru sampai hari ini. Ini di dalam ini ada kabel kayaknya nih, kabel untuk handphonenya mungkin ya. Dapat bonus kabel, terus kita buka lagi ya. Dalamnya penasaran nih, tema tripodnya. Wah, teman-teman susah soalnya kita belum ada tripod nih, baru beli Dan ini Dalamnya Ini dia Dalamnya kita lihat Wow Ini teman-teman Bisa dilihat Tripodnya Ini dia Tripod untuk HP ntar bentar kita rangkai dulu ya oke teman-teman ini tripod yang sudah kita rangkai dari bawah sampai ke atas hasilnya lumayan ya kalau menurut saya sih sesuai sih kalau digambar kalau dilihat dari gambar ya walaupun ada plus minus ya setiap pemesanan selalu ada plus minusnya masing-masing sih cuman menurut saya tripod kali ini lumayan memuaskan kok hasilnya ya bagi teman-teman yang mau pesen atau yang penasaran berapa sih harga tripod ya harganya udah dikasih tahu kan harganya cuma segitu terjangkau banget kok sangat pas di kantong lah kalau untuk pemula apalagi kayak saya kan baru awal mau beli tripod kayak gini Alhamdulillah sekarang udah punya tripod Bisa lebih mudah ya untuk merekam-rekam Untuk siaran langsung mungkin bisa Atau kegiatan lainnya Atau main-main tiktok Bisa memudahkan banget ya teman-teman ya Untuk harga sendiri sih Lumayan murah sih kalau menurut saya segitu Daripada kita Beli tripod yang harga mahal-mahal kan Belum ada uangnya ya Mending beli kayak gini Oke, teman-teman. Itu aja, teman-teman. Ya, kali ini video dari saya. Ya, mungkin lain waktu ada video lain lah yang bisa saya share untuk teman-teman semua.